Kukira hanya untukku, dirimu ternyata kau terbagi ke segala penjuru. Sporadis memberi angin surga pada kawanan. Wangsa masih kurangkah telinga ini mendengar keluh kesahmu? Belum cukup kau waktu untuk membalas segala aduanmu. Jika aku yang kau rasa menenangkanmu. Atas mengapa ia yang memenangkanmu? Siapa gerangan dirinya? Dari mana datangnya? Mengapa aku tidak melihatnya datang? Tampaknya terlalu rapi kau sembunyikan musuhku di dalam selimutmu. Siapapun yang berusaha merenggutmu akan kuanggap musuhku. Jadi, selama ini... Saat aku berharap, mungkin saja kau dan dirinya sedang bermalam mingguan. Saat aku terbuai, mungkin saja kalian sedang bergandengan tangan. Saat aku hendak membantu masalah-masalahmu, sudah ada dirinya yang menjadi kesatria untukmu. Bravo, luar biasa. Dan kalah sebelum berperang adalah perasaan yang sangat menyebalkan. Hari ini mau tak mau harus kembali lagi ku pakai topeng senyumku. Ku simpan lagi perasaan rapat-rapat. Selamat kataku. Padahal bara membakar hati, sembari hangus aku terus mengutuk diri sendiri. Wahai kau yang berjubah api. Puaskah kau menjadikanku arang? Sebenarnya cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang. Yang tidak peduli akan perasaan kita Namun ini bukan salahmu Sungguh Memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui Selamat Ulangku dengan penuh kemenafikan Padahal diam-diam Kudoakan ia mati saja Kau tersenyum, matamu berpinar. Entah lugu atau pura-pura tak mengerti mengenai apa yang kupendam. Dan aku yang bodoh ini terkunci rapat-rapat di dalam labirinmu. Tak tahu jalan keluar. Secara terselubung, ku hari-harimu dengan penuh pengharapan. Secerca harap, mampu hadir bahkan di ruangan tergelap. Tenang saja, kau akan kehilangan segala perhatianku. Aku hanya menyembunyikannya dengan lebih rapi lagi. Aku mengalah. Aku mengalah karena aku percaya. Kalau kau memang untukku. Sejauh apapun kakimu membawamu lari. Jalan yang kau tempuh hanya akan membawamu kembali padaku.